Bismillahirrahmanirrahim. ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hai sahabat Nakes Indonesia, jumpa lagi bersama saya Edna Herlina dalam pembahasan tentang narkotika. Yang sedang mencari-cari info tentang narkotika di sinilah tepatnya di channel saya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Untuk kalian yang lulus tes CPNS dan lanjut pada tes SKB sebelumnya, saya ucapkan selamat, sekarang fokus pada SKB, kesehatan ya, ingat-ingat materi narkotika. Selain yang lulus CPNS, untuk kalian yang sebentar lagi para alumni D3 atau D4 jurusan teknologi laboratorium medik, yang sedang siap-siap untuk ujian kompetensi dan mencari-cari materi tentang narkotika, di disinilah channelnya. Baiklah, saya akan membahas tentang Permen RI nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Permenkes RI nomor 22 tahun 2020 pada saat peraturan ini mulai berlaku dicabut dan sudah tidak berlaku lagi. Oke, menimbang bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan Apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama Yang kedua bahwa terdapat jab fisiko aktif baru yang berpotensi penyalahgunaan dan, dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan menteri kesehatan nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B tadi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu menetapkan peraturan Menteri Kesehatan tentang perubahan penggolongan narkotika. Nah, Di sini menetapkan, memutuskan peraturan Menteri Kesehatan tentang perubahan penggolongan narkotika. Pada pasal 1, daftar narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Sedangkan pasal 2 yaitu, pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri kesehatan nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 2020 nomor 965 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini dimulai berlaku pada saat tanggal yang dimula. Ini ditandatangan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021. Baiklah kita bahas tentang lampiran Permen RI nomor 4 tahun 2021. Terdapat daftar narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 Di antaranya daftar narkotika golongan 1 itu mengenai tanaman Pavaversamniferum 1 Dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya Yang kedua Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. Di sini ada nomor satu sampai dengan nomor 191 yaitu tentang garam-garam narkotika dalam golongan tersebut di atas. Nomor terakhirnya itu ya. Golongan dua narkotika uh, mulai dari alfasetil metadol sampai dengan nomor 91 yaitu garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas, sedangkan narkotika golongan 3 dari mulai asetil hidrokodein ada 15 macam sampai dengan campuran atau sediaan difetoxilat dengan bahan-bahan lain Yang bukan narkotika Kalian bisa lihat ya Nanti bisa di download Permen case Dilihat lagi Apa saja sih yang termasuk Di dalam narkotika Golongan 1, golongan 2 Dan golongan 3 Bisa kalian hafal Ya Selesai sudah sahabat-sahabat kita bahas tentang narkotika silahkan ingat-ingat Terima kasih semoga bermanfaat Ingat-ingat juga Permenkesnya ya sahabat nomor 4 tahun 2021 Yaitu tentang perubahan Penggolongan narkotika Download Lebih jelasnya lihat lagi golongan 1 sampai dengan golongan 3 saya doakan untuk kalian yang mengikuti tes CPNS, lulus dengan lancar. begitu pun juga untuk para alumni yang akan ujian kompetensi juga lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian salam sehat dari saya. Bila hitofiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.